Baiklah para sahabat selalu dimanapun Anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada info untuk warga Konoha, kali ini info kita dapatkan dari Star Voting Team Diperhatikan para sahabat ya di sebuah kalimat yang diposting Tolong buat semuanya yang punya aplikasi Spot TV. Harap absen ya di DM Tuh persahabat ya yang punya aplikasi Spotify, TV Harap absen di DM Karena kita semuanya harus mendukung Karya-karya terbaik Lesti Kejora maupun Rizky Milar Mohon partisipasinya Kata Star Voting Team ya Yuk sama-sama kita Kompak dan sama-sama solid mendukung, mendoakan dan mensupport karya idola kita. Kemudian persahabatan disimak juga. Jangan lupa juga di persahabatan untuk streaming vlog vlog Leslar Entertainment karena vlog terbaru sudah di up di kanal YouTube Leslar Entertainment. Abang Il diajak jalan-jalan ya melihat akuarium terbesar di Indonesia. Wow, syala banget ya kita perhatikan. Kebahagiaan yang kita rasakan saat Baby L bersama pandanya, luar biasa ya. Keluarga yang harmonis, semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. momen ini pun diripas oleh akun Sendal Putih, Hans Korbilar. Disimak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Abang gak mau banyak ngomong Selain mau bilang kalau abang punya orang tua yang hebat Abang pasti bangga Tuh, Masya Allah banget ya Pasti bangga sekali mempunyai kedua orang tua yang sangat luar biasa hebatnya Seorang lesti, seorang Rizky Bilar yang sama-sama orang baik Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Berikutnya ya mesin Mesti akun Instagram yang sama Vitamin bahagia juga kita dapatkan kali ini vitaminnya Abang L ya yang sedang jalan-jalan ke Bandung bersama Aki dan Enin hingga Tim luar entertainment pun persahabatnya mengawal Abang L. Akhirnya persahabat Bebi L main ke rumah makan Sangkan Hurip Punclut. Dinginnya sama kan ya kayak di Paris. Wah wow, masya Allah banget ya. Alhamdulillah akhirnya Abang Fatih Main juga ke rumah makan Sangkan huri pun Puncelut, nih, persahabatnya di Kota Bandung. Kita bangga, kita bahagia sekali melihat postingan ini. Semoga BBL menjadi kebanggaan kedua orang tua. Banyak sekali tanggapan, komentar, dan respon juga, nih, persahabat ya, dari para sahabat Leslar. Pastinya ada tanggapan dari akun Apridotlia. mengatakan, "Masya Allah, sehat-sehat semuanya. Amin, Allahumma amin." Ini doa baik ya untuk... Abang El dan keluarga Semoga doa baiknya jadi ijabah dan terkabul Amin Dan kita lihat juga persahabat Komentar dari Sinta Leslar Saudi Mengatakan Ayang lagi meeting bersama tim Leslar Entertainment mewakilin Panda Katanya tuh ya Masya Allah Masih kecil aja udah menjadi bos besar Pokoknya ini Abang Fatih Kita doakan yang terbaik Semoga sukses dan selalu bahagia Selanjutnya kita mampir juga ke fashionnya Papa Bilar. Kita inti persahabat ya, baju kaos yang berkerah yang dipakai oleh Papa Bilar. Waktu di Kota Cianjur, di kampungnya Bunda Lesi Kejora, baru terlihat nih persahabat ya, baju garis merah dan putih yang dipakai oleh Papa Bilar ini merek Gucci, dibanderol seharga 10 juta, rupiah. Wow harga kaosnya aja 10 juta nih persahabat ya Masya Allah Berkah barokah, Selalu diberikan kelancaran untuk rezekinya idola kita Luar biasa Selanjutnya persahabat kita juga mampir ke Unggahan Bu Bufir Kita simak di Unggahan Bu Fir ya Memposting foto Bunda Lesti Kejora persahabat Di Menara Eiffel Paris di Prancis. Kita lihat juga ada foto Papa Bilar Foto yang sama di Menara Eiffel, Eval, dan yang di tengah ini adalah foto nyata. Kata Bu Fir, halu yang jadi nyata. Masya Allah banget ya. Kita simak nih di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah seneng banget halunya Bu Fir 2020 lalu jadi nyata. Sehat-sehat ya, kesayangan anak-anak baik Leslar. Amin, Masya Allah banget ya ternyata. Halunya Bu Fir di tahun 2020 Alhamdulillah sekarang halunya jadi nyata persahabatnya. ya Bunda Leslie Bapak Bilar berada di kota Paris Tepatnya di negara Perancis persahabatnya Dan foto bersama di Menara Eiffel Ini sih adem banget pokoknya melihatnya Bahagia selalu untuk Leslie dan Bilar Dan semoga semakin banyak dukungan yang diberikan